Halo adik-adik, selamat hari minggu Gimana nih kabar adik-adik sekalian? Udah pada siap belum buat beribadah? Kakak harap kalian udah pada mandi Udah kece, udah ganteng, udah wangi Dan siap untuk beribadah Nah sebelum itu Kakak akan memperkenalkan nih pelayan-pelayan Yang akan melayani pada hari ini Untuk liturgos ada kakak sendiri Kalisia. Kak untuk pemandu lagu ada Kak Rachel. Gitaris ada Kak Bagas. Untuk kakak-kakak pelayan firman dan kakak layan aktivitas, di kelas TK ada K. Puji dan kadayu, di kelas AK ada Ka Audrey dan kayaku, dan di kelas AT ada kayawan dan K. Ka Eca. Nah, sebelum itu, mari kita pemanasan dulu supaya lebih semangat untuk beribadah. Mari adik-adik bangkit berdiri dan menyanyikan lagu adalah Sukacita di hatiku. Semangat nih, Kakak mau kalian untuk lebih semangat lagi. Mari kita bernyanyi kembali di suku alam kami. Adik-adik masih dalam posisi berdiri ya Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 5 BNN. Siapkan Alkitabnya belum nih. Kalau belum, Adik-adik bisa ambil Alkitabnya dan membuka dari Mazmur Pujian, Mazmur 127, ayat yang pertama sampai yang kelima. Aku ulangi ya. Mazmur 127, ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur pujian pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5.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 Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu. Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bernyanyi dari Kidung Suci 136 Baiknya yang pertama dan yang kedua Kita Suci Harta Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik pada hari ini? Pasti sangat senang dan bersuka cita, kan? Nah, adik-adik udah siap belum nih buat dengerin firman pada hari ini? Coba kalau udah siap, kau di mau lihat alkitabnya udah disiapin belum? Coba mana alkitabnya Kak Udri mau lihat? Oke, kalau udah disiapin... Yuk kita buka sama-sama dari kitab pengkotbah Pasal 1, ayatnya yang ketiga sampai sebelas Pengkotbah itu ada di perjanjian lama ya adik-adik Nah, kalau sudah ketemu, sebelum kita membaca Kita mau berdoa dulu ya adik-adik Yuk diambil sikap doanya Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan Engkau telah membangunkan kami pada hari ini Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru pada hari ini Sehingga kami boleh beribadah ya yang pada hari ini Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Kami juga akan melakukan aktivitas Bersama kakak-kakak layan yang lainnya Berkati ya Tuhan, memberikan kami hikmah Agar kami dapat mendengar Agar kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Tuhan, Haleluya, Amin. Nah, sudah ketemu ya adik-adik, alkitabnya. Al Kalau sudah, kita akan baca dari pengkhotbah 1 ayat 3-11 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari pengkhotbah 1 ayat 3-11 yang menyatakan apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ad ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Oke adik-adik karena tadi sudah dibaca Alkitabnya sekarang Kak Audrey mau mulai menjelaskan nih ya adik-adik. Nah jadi sebelumnya Kak Audrey mau ngasih tau nih kalau kitab pengkhotbah itu ditulis oleh anak raja Daud yang merupakan raja di Yerusalem yaitu namanya raja Salomo. Yang nah, ini ya gambarnya adik-adik. Nah jadi di bacaan kita itu tadi pengkhotbah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu segala hal itu sudah diciptakan Tuhan dan tidak ada yang abadi adik-adik. Nah contohnya itu seperti kayak matahari terbit itu juga bakalan tenggelam dan matahari itu juga bakalan terbit lagi dan tenggelam lagi nih adik-adik sama juga dengan kita sebagai manusia kita melakukan pekerjaan kita melakukan kegiatan kita itu terus menerus sampai pada akhirnya kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu lagi nah, jadi um, maksudnya apa sih Kak Audrey? jadi mungkin kak Audrey sambil ngasih contoh sambil nanya-nanya juga ya kak adik-adik nah jadi adik-adik uh, kak Audrey mau nanya misalnya nih uh, matahari terbit terus adik-adik bangun tidur biasanya adik-adik tuh ngapain coba diurutin mungkin pas bangun tidur adik-adik beresin tempat tidur ya ayo nah, pasti pada beresin tempat tidur kan nah setelah beresin tempat tidur, mungkin adik-adik uh, langsung mandi, terus adik-adik makan, terus kalau hari sekolah, biasanya adik-adik sekolah ya, terus adik-adik belajar, habis itu pulang sekolah, adik-adik mungkin makan lagi, terus mandi, sampai akhirnya adik-adik tidur, dan besok paginya, matahari terbit kembali, adik-adik mulai melakukan aktivitas lagi. Nah, adik-adik ke Audrey mau nanya nih, kalau misalnya Dari contoh yang tadi Adik-adik itu hari ini Membersihkan tempat tidur Nah kira-kira Besok harinya itu Adik-adik harus bersihin tempat tidur lagi nggak? Kira-kira harus nggak ya? Harus ya adik-adik Nah Kak Audrey juga mau nanya nih Kira-kira kenapa sih harus Kita lakukan kembali besok harinya? Kan ujung-ujungnya kalau kita bersihin tempat tidur nih, nanti dia bakalan berantakan lagi. Terus kita ngapain dong bersihin tempat tidurnya? Kalau ujung-ujungnya tuh uh, tempat tidurnya bakalan berantakan lagi. Supaya tetap menjaga kebersihan dan kerapiannya adik-adik, jadi nggak terus-terusan nih berantakan. Wah, jadi walaupun kita udah bersihin, terus bakalan berantakan lagi, kita harus tetap bersihin lagi ya adik-adik terus mungkin contoh selanjutnya hmm, tadi apa ya aktivitasnya oh makan ya, adik-adik adik-adik misalkan udah makan nih terus adik-adik perlu makan lagi gak sih? tapi kan ujung-ujungnya tuh pas adik-adik udah makan adik-adik lapar lagi kayaknya percuma gak sih kita udah makan terus ujung-ujungnya lapar lagi terus buat apa dong kita makan? harus ya kita, terus kita makan lagi karena biar kita ada ada tenaga Nah terus contoh yang terakhir nih hmm, oh iya belajar Nah uh, Kak Audri yakin banget nih anak-anak PA asyalom Depok pasti pada pinter-pinter pasti pernah nih kan adik-adik dapat nilai bagus nih dari uh, salah satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran Nah adik-adik Kak Audri mau nanya lagi nih kalau oh, adik-adik udah pernah dapet nilai bagus nih di salah satu mata pelajaran, kira-kira adik-adik perlu belajar lagi nggak? Kalau udah dapet nilai bagus, terus buatlah apa lagi belajar? Kira-kira perlu belajar lagi nggak besokan harinya atau nanti-nanti harus tetap belajar nggak? Ayo harus tetap belajar atau nggak nih? Harus tetap belajar ya, karena kita biar. Jadi anak yang lebih pinter lagi, terus lebih berpengetahuan luas lagi ya adik-adik. Nah, jadi kenapa sih Kak Wiri nanya-nanya kayak gitu? Maksudnya apa? Nah, jadi adik-adik um, menurut pengkhotbah ini, menurut bacaan kita yang tadi ini, dijelaskan bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan Tuhan, tidak ada yang namanya atau yang bersifat abadi adik-adik. Kayak tadi contohnya, matahari terbit, terus matahari tenggelam, pasti dia bakalan terbit lagi kan? Setelah terbit juga pasti dia tenggelam lagi kan adik-adik? Sama juga kayak tadi, kegiatan yang kita udah lakukan dari matahari terbit sampai tenggelam tadi Yang besokannya kita lakukan lagi itu namanya rutinitas ya adik-adik Yang kita harus terus menerus lakukan dan kita harus melakukan rutinitas itu dengan tidak boleh ada perasaan jenuh atau bosan ataupun sombong misalkan kayak tadi rapiin tempat tidur walaupun kita terus menerus nih rapiin tempat tidur setiap hari kita rapiin tempat tidur itu kita tidak boleh bosan ya adik-adik tidak boleh jenuh ya adik-adik walaupun kita tahu setelah kita rapiin itu tempat tidur bakalan berantakan lagi tapi seperti yang tadi udah dibilang juga Biar kita tetap menjaga kebersihan dan kerapian, Kita harus tetap rapikan lagi setiap hari Terus kayak tadi belajar Walaupun kita udah dapat nilai bagus Kita harus tetap belajar nih adik-adik Supaya kita makin menjadi anak yang pinter Terus juga berpengetahuan luas Terus juga nih adik-adik yang paling penting juga kita harus tetap berdoa berdoa kita harus berdoa terus membaca Alkitab mendengarkan firman Tuhan itu terus menerus tanpa rasa jenuh tanpa rasa bosan kita harus tetap lakuin ya adik-adik jadiin rutinitas nih di kehidupan kita nah kenapa kau dari kita nggak boleh jenuh, kita nggak boleh bosen apalagi sombong kira-kira kenapa ya nah alasannya itu adik-adik karena kita semua di manusia ini udah diberikan waktu oleh Tuhan kita udah diberikan waktu kita udah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita pekerjaan-pekerjaan kita tadi untuk kita juga berproses supaya menjadi lebih baik. Dan itu merupakan anugerah adik, adik dari Tuhan. Waktu itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, jadi karena Tuhan udah ngasih anugerahnya buat kita, kita harus apa? Harus bersyukur, bersyukur, benar. Nah, caranya bersyukur tuh contohnya gimana adik-adik? contohnya itu seperti tadi yang udah dijelasinnya, adik-adik kita harus tetap melakukan segala pekerjaan kita kegiatan kita rutinitas kita dengan sukacita jadi tidak boleh bosan jenuh atau sombong ya harus tetap menjalani kegiatan-kegiatan yang bersifat baik yang bersifat bermanfaat buat kita terus-menerus dengan perasaan sukacita Coba mana nih senyumnya, Kak Audrey mau lihat? Yuk, kan kita lagi beribadah juga nih. Jadi harus suka cita. Oke, mantep nih adik-adik. Terus Kak Audrey juga mau ngomongnya adik-adik. Kak Audri saking menjalankan kegiatan Kak Audrey dengan suka cita. Kak Audrey juga ada nih rutinitas yang Kak Audrey sukain. Yang sangat Kak Audrey sukain. Contohnya pada malam hari yaitu Kak Audrey suka ngerjain tugas. Terus habis itu rapiin tempat tidur Habis itu berdoa sebelum tidur Nah Kak Omri seneng tuh ngakuinnya Terus Kak Omri juga Lakuin itu setiap hari Terus menerus dengan sukacita. Nah kalau adik-adik apa nih kira-kira Kegiatan adik-adik yang paling adik-adik Suka nih yang adik-adik ulang-ulang Terus menerus Coba apa? Pasti ada dong ya Nah aktivitas-aktivitas dan rutinitas rutinitas tadi itu baik yang adik-adik suka banget ataupun yang adik-adik mungkin lama-lama uh, ngerasa jenuh, itu harus terus menerus dilakukan ya adik-adik dengan apa? dengan sukacita oke okay. demikian yang bisa kak Audrey sampaikan pada hari ini semoga adik-adik bisa mener menerapannya dengan baik dan selanjutnya kita mau Membuat aktivitas nih adik-adik yang akan dibantu oleh Kak Yaqub Disimak baik-baik ya aktivitasnya Jangan lupa dikerjakan Halo selamat pagi adik-adik Ketemu lagi dengan Kak Yaakub Di IAMPA tanggal 17 Juli tahun 2022 Nah kakak ingin ngajak adik-adik sekarang Untuk membuat aktivitas adik-adik Aktivitasnya adalah membuat Daftar rutinitas adik-adik setiap hari selama liburan. Nah, cara membuatnya akan Kakak beritahu. Tapi, pertama-tama, Kakak akan kasih tahu dulu nih bahan-bahan apa aja yang akan kita gunakan untuk membuat aktivitasnya. Yang pertama adalah kertas Buffalo atau HVS atau karton apa saja yang berwarna, ataupun kertas biasa juga tidak apa-apa, VS putih. Kemudian, juga ada spidol dan juga gunting, adik-adik. Nah, setelah dedik persiapkan semuanya. Langkah pertama untuk membuatnya adalah untuk kertas HVS atau buffalo-nya, adik-adik lipat dua pertama-tama, seperti ini. Sudah dilipat adik -adik dua, adik-adik gunting kertasnya. Nah, jadi adik-adik gunting kertasnya pas di tengah. adik-adik, lipatan tengahnya. Setelah adik-adik gunting. Nanti ke atasnya akan jadi seperti ini. Sudah tergunting. Nah, setelah digunting adik-adik, langkah adik-adik berikutnya adalah... ...melipat se ujung sebelah kiri dan kanannya ke tengah. Lipat ke arah tengah adik-adik. Supaya jadi terlihat seperti lipatan buku. Nah, nanti untuk bagian dalamnya inilah adik-adik isi... ...kegiatan-kegiatan apa yang adik-adik lakukan... Baik dari pagi, siang, atau malam Sama adik-adik Liburan sebelumnya Ya adik-adik Nah, nanti adik-adik isi Lalu di bagian atasnya Adik-adik bisa cantumkan Kegiatanku sehari-hari Kemudian baru adik-adik tulis Kegiatan atau ditentas adik-adik Sama liburan Baik itu dari bangun pagi Terus hingga siang Ataupun malam Nah untuk bagian depannya adik-adik, ada adik bisa gambar. Suka adik-adik. Nah, tapi untuk kakak, kakak buatnya jadi seperti pintu adik-adik. Jadi, di sini ada dua gangga pintu. Kemudian di sini ada gambar salib, dan di samping-sampingnya kakak hias. Di bagian dalamnya juga ada adik, adik bisa hias loh. Nah, seperti kakak, kakak buat matahari, jadi menambahkan pagi, hingga bulan, hingga malam adik-adik. Nah, ada adik bisa buat ini dengan sesuka adik-adik gambarnya Atau bentuknya juga ada adik, kalau mau bentuk lain juga bisa Tapi kakak sarankan buatnya seperti ini Gambarnya juga ada adik bisa buat sesuka hati ada adik, adik Mau di sini gambar salib, atau gambar misalkan gereja Itu ada adik, adik bisa sesuka hati adik-adik Mau gambar bunga, atau gambar Mama-papa atau gambar adik-adik di sini juga bisa. Tapi ya adik-adik ingat, bagian dalamnya adik-adik tuliskan kegiatan adik-adik selama liburan. Baik dari dari pagi hingga malam. Adik-adik bisa terserah, mau tulis bapak-banyak. -banyak, sesuai apa yang adik-adik lakukan selama liburan. Nah, setelah adik-adik membuat ini, hasilnya jangan lupa ya adik-adik di-upload. Di WA PS Shalom Nah, nanti kakak tunggu ya Hasil aktivitas adik-adik Jadi jangan lupa Untuk dibuat dan dikirim ya Nah, selamat hari minggu ya adik-adik Sampai jumpa lagi, dadah Adik-adik gimana nih tadi firmannya Kakak harap Firman yang sudah kalian dengarkan Bisa kalian terapin ya Di dalam kehidupan sehari-hari Kakak juga mau ingetin nih Buat kalian mengerjakan aktivitas kalian Dan kirim uh, hasilnya ke grup WhatsApp PA ya Bagi adik-adik yang belum join ke grup WhatsApp PA Link join akan disertakan di description Jadi, nah, di saat pers memberikan persembahan nih Persembahan bisa disatukan dengan keluarga di rumah Atau dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore Kakak ulangi ya Persembahan bisa dikirim ke kantor gereja dari hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore Atau persembahan bisa ditransfer melalui QR Code di samping ini Nah, di samping ini ya adik -adik. Nah, adik-adik sekarang kita masuk ke dalam warta PA nih yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik dan kakak-kakak PA yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Juli 2022 Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak dan adik-adik sekalian untuk yang kedua, untuk orang tua dan adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA bisa join melalui link yang sudah disertakan di description box atau bisa juga melalui Instagram at pa.shalom.depok Yang ketiga, untuk adik-adik yang mau menunjukkan talent adik-adik nih sekarang bisa untuk mengirim video ke email PA yaitu Nanti video dari Bakat adik-adik Bakal bisa ditayangkan Di ibadah offline maupun online Nih adik-adik Nah mengingatkan Minggu depan tanggal 24 Juli Tahun 2022 Kita akan beribadah kembali Melalui zoom meeting Jam setengah 12 siang Aku ulangi ya Minggu depan kita akan beribadah melalui Zoom Meeting di jam setengah 12 siang. Link Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Pilka PA Shalom. Jadi bagi adik-adik atau orang tua adik-adik yang belum join ke grup WhatsApp PA bisa langsung ya ke description box supaya bisa join dan mengetahui informasi-informasi tentang kegiatan PA. Nah, yang terakhir teruntuk mama atau papa yang memiliki kritik dan saran mengenai IHMPA dapat disampaikan kepada pengurus dan atau kakak lain lainnya ya nah adik-adik sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah nih tapi tenang aja kita akan bertemu lagi minggu depan di zoom meeting loh adik-adik nah kiranya firman Tuhan tadi bisa adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari adik-adik Baik ke teman-teman, ke mama papa, ke oma opa, dan juga orang-orang sekitar adik-adik Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini Mari kita bernyanyi dari Kidung ceria 160 Baik yang pertama, tiap orang yang mendengar udah melakukan aktivitas pada hari ini sekarang kita udah di penghujung ibadah nih adik-adik sebelum menutup ibadah ini kita berdoa dulu ya lipat tangannya, tundukkan kepala pejamkan mata mari kita bersatu dalam doa ya Tuhan yang maha pengasih terima kasih ya Tuhan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadahnya MPA kami telah mendengarkan firman telah menyanyi melakukan aktivitas Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dapat pada hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya kami akan menunjukkan aktivitas kami masing-masing. Kau sertailah kami selalu ya Bapak. Dalam pernyataanmu. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di IAINBA minggu depan.